Apa itu CPU? CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, atau orang lain sering menyebutnya sebagai prosesor. CPU bisa dikatakan sebagai otak komputer karena memiliki fungsi untuk menerima dan menjalankan perintah sesuai instruksi dari perangkat lunak. Sehingga cepat atau lambatnya suatu komputer tergantung dari kualitas prosesor yang digunakan. Beberapa contoh prosesor yang kita kenal ada Intel Pentium, Intel Core, AMD, dan masih banyak lagi. CPU memiliki empat komponen utama, yaitu arithmetic and logic unit atau ALU (Control Unit), register, dan CPU interconnection. Arithmetic and logic unit memiliki peran dalam operasi perhitungan, seperti penjumlahan pengurangan, perkalian, dan perbandingan. Kontrol unit berfungsi mengatur jalannya suatu program di komputer. Salah satu tugas dari kontrol unit ini untuk mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis dari instruksi yang diberikan dari si memori utama. Kontrol unit ini mengontrol komputer agar terdapat sinkronisasi kerja antara satu komponen dengan komponen yang lain. Register memiliki kecepatan yang tinggi dalam CPU dengan fungsi sebagai menyimpan data atau instruksi yang sedang atau akan diproses. CPU interconnection berfungsi untuk menghubungkan komponen internal dan eksternal CPU. Siklus kerja CPU cukup sederhana. Prosesor akan mengambil instruksi dari memori, kemudian mengerjakannya. Setiap kegiatan yang dilakukan prosesor, memerlukan data input yang kemudian diolah dan memilih keluaran data output. Jadi, operasi tersebut yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dinamakan siklus kerja CPU. Setelah mempelajari tentang CPU dan fungsinya, kita akan belajar tentang CPU Cache. Pada dasarnya, komputer memiliki dua tipe memori. Tipe yang pertama adalah yang digunakan dalam RAM, yaitu DRAM atau Dynamic RAM. DRAM menggunakan kapasitor-kapasitor yang harus selalu direfresh secara terus menerus Tipe yang kedua dinamakan SRAM atau static RAM yang digunakan dalam CPU cache Tipe ini tidak memerlukan refresh terus menerus seperti yang dilakukan di RAM sehingga SRAM memiliki kinerja yang jauh lebih cepat tapi juga jauh lebih mahal CPU cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Pada dasarnya, untuk menjalankan perintah, CPU akan mengecek data yang ada pada CPU cache. Jika data tersebut ditemukan, maka data tersebut akan ditransfer menuju CPU dengan kecepatan yang tinggi. Namun, apabila CPU tidak menemukan data yang diinginkan, maka CPU mau tidak mau, harus mengambil data baru yang diperoleh dari RAM, di mana proses transfer datanya lebih lambat daripada CPU cache. CPU cache sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Perbedaan dari ketiganya hanya terletak dari kecepatan dan kapasitas penyimpanan. Level 1 atau L1, memiliki kapasitas paling kecil, namun memiliki kecepatan paling tinggi. L2 memiliki kapasitas lebih besar dari L1, namun transfer datanya tidak secepat L1. Kemudian L3 memiliki kapasitas penyimpanan paling besar, namun juga memiliki kecepatan paling rendah dibandingkan L1 dan L2, namun masih lebih cepat daripada RAM. Siklus kerja dari CPU cache ini adalah mula-mula, CPU menerima perintah dan kemudian mencari data di L1. Apabila data di L1 tidak ditemukan, maka CPU akan mencari data di L2. Jika masih tidak ditemukan, CPU akan mencari data di L3. Dan apabila di L3 juga masih tidak ditemukan, maka CPU terpaksa harus mengambil data dari RAM. Namun, data baru yang didapatkan dari RAM akan disimpan di dalam CPU cache sehingga CPU akan menjalankan energi yang lebih cepat apabila memperoleh instruksi yang sama dari sebelumnya.